Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di mana krematorium. Uh, kalau buat uh, orang pekalongan mungkin ini sudah nggak asing lagi ya krematorium itu apa tempat apa. Uh, pokoknya ikutin terus kegiatan saya sama Mas Gundul dan jangan lupa dukung terus channelnya Al Hizbullah dengan menekan tombol subscribe dan like dan share juga ke media sosial kalian ya. Ini lokasinya guys. Jadi kata orang-orang ini itu katanya tempat tem... apa? Oh iya ya bener benar benar. Ini ruang titipan Abu Jena'ah. Kalian bisa lihat di, di depan saya ini apa? Ruang titipan abu jenazah. Jadi kemungkinan ini tempat pembakaran mayat ya guys ya. Tuh. Ini lokasinya. Kalian, kalian bisa lihat. Ini lokasinya. kalian bisa lihat itu apa itu kayaknya kereta deh itu keretanya kayaknya habis dibakar kayaknya dimasukin ke kereta ini nih Aduh, ke dalam kotor guys ini kerandanya guys kayak keranda ini guys kalian lihat gak nih apa di depan saya Ini tempatnya gede banget, gede banget, luas banget. Jadi, ya, tuh lihat yang di depan saya ini apa? Saya lihat nggak apa ini? Keranda guys. Wow. Ini lokasinya di daerah Ngebum Ini lokasinya seperti ini guys Ini Ini Ini lokasinya Ini tempatnya nih Wow, kita mau ke sana gimana caranya ya? Kita jalan sini deh kayaknya. Kita lewatin jalan kecil kayak gini, guys ya. Tuh. Kita mau coba ke sana, guys. Kita lihat di sana ada apa aja nih. Wow. empat sepi, umumnya enggak ada. lihat sana. Oke, Z, lah itu enggak dibawa mas Zet nah. Hei, emang tasnya enggak dibawa? Nah. Diba dibawa nih? Apa ya? Tas. Loko nah, buat apa? Lah, buat apa nanti? Kalau ada yang ngambil gimana? Nah, nah, nah, ya? sih. tempatnya guys, seperti ini menurut um, gue sih bagus banget nih tempatnya ke sana sana ambil mas ya, ambil kita ke sana mas nyari kopi di sana lewat sini ya hmm, bagus banget sih guys ini airnya telah di Ini kita lagi nyari penghijauan sama Mas Gundul. Ini tempatnya kayak gini, guys. Luar biasa, ayo! Hmm. Ini tempatnya kayak gini. Nah, apa, ya? Ya. jadi buat kalian yang di luar kota Pekalongan yang belum tahu lokasi ini nanti saya kasih uh, ya, di, di deskripsi ya, di bawah ya ini tempatnya bagus sebenarnya buat <tuh> liburan lah, liburan recehan ya bagus sih kalau menurut saya uh, maksudnya posisinya ada di perkotaan tapi lumayan penghijauannya hijauannya masih banyak. Hijau, hijau, hijau, hijau. Hijau, hijau. hijau. Ini di pinggir pantai, guys. <coughs> posnya pinggir pantai. <coughs> Kita jalan. Ini. kita jalan sini guys hmm. ya tempatnya kayak gini kalau lewatin jalan kayak gini guys di sana juga ada tempat wisata sebenarnya cuman tempat wisatanya itu sudah terbengkalai jadi sekarang kondisinya sepi nggak e, ada pengunjungnya hmm, sini juga lumayan bagus sebenarnya bagus sih Enak kalau buat penghijauan, kalau buat cuci mata itu enak. Sebenarnya, daerahnya sejuk, walaupun posisinya itu ada di uh, pantai, uh, letaknya ada di perkotaan gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih bagus sih, coba lihat. Hutan-hutan, hutan, kesana hutan, hutan, hutan, hutan, hutan, hutan, hutan, hutan. hutan. Ya. Hmm. Kita lihat ke sini, guys. Tuh. Sana ada orang mancing juga sama. Sana banyak yang mancing juga di sini tuh, banyak yang mancing, yang mancing. Jadi kondisinya sekarang pekalongan itu daerah panjang ini tuh ya. Lokasinya tepatnya. Perkampungan sudah hampir 80% ya kena rob semua seperti ini. Semua ke sana, ke sana ke sana semua, ke sana ke sana. sana semua. Tapi lumayan ma masih ada buat uh, penghijauan, buat liburan. Lumayan. Ke sana juga sama, ke banyak yang mancing. Kita kesini sini guys, yuk. Ya Maset. asisten asisten <laughs> pokoknya buat kalian di luar kota Pekalongan yang mau main ke tempat ini, nanti saya kasih lokasinya di bawah ya, di deskripsi ya. Ini tempatnya lihat, sana-sana hmm. uh, kita sekarang mau nyari kopi, guys. Lewate jalan-jalan seperti ini nih. Ayo sini, Mas ayo lihat kondisi seperti ini kita lihat ntar saya lewati malas terus saya coba kesini guys ada apa aja di sini uh ada ikan banyak ikan pasti loh banyak ikan asli di sana. terusan ikan di sini nih. di sana ikan. bau di sini makan rumput apa, pak? ikan? pak, nah, ada ikan sih. oh ikan. Uh, ikan guys. Udah mau ikan. Wah. Itu nya. Piscana. Kenapa? Pakun. He. Si bagus loh ikan ini. Eh. Tuh guys. Kalau kucing sultan makannya. Loh. Ikannya gede banget loh. Ih eh. kerbau guys, kalau lihat kerbau saya teringat masa kecil saya dulu di kampung ini kerbau. Aduh, lihat ya. kerbau, hai kerbau, hai kerbau. Oh, galak nih kayaknya kerbau Sebenarnya ke sana itu masih ada kayak rumah-rumah ke sana tuh. Cuman dikarenakan ini tempatnya ini udah kena air rob. Jadi kayaknya ini jarang orang kesini masuk sini nih. lihat ya. Lihat guys. Wah. Wow. Kita nyari ikan guys. Orang kali aja ini ada ikan terdampar di sini nih. Ikan loh guys, ikan terdampar. Tadi pun di sana ada ikan besar banget di sana, mungkin perkiraan ada dua kilo loh di sana. Tadi di sana ada ikan terdampar mungkin kemungkinan ada dua kilo dia. Kalau yang ini kecil banget di sini. Hmm. Itu ikannya kecil banget. kalau Yang ini kecil banget di ini ikan terdampar yang ke bawah arus air dari sana. Oh, damai, guys. ini dari Besar. Ini seperti ini. Hari juga sih sebenarnya di sini. Lihat. this. Hmm. kita balik lagi guys sana sepi banget gak ada orang sama sekali di sana kita balik lagi guys barangkali aja ini ada ikan terdampar tapi posisinya masih itu ini banyak ikan terdampar sebenarnya ini cuman ikannya sudah mati guys ini pak hai kerbau, kerbong. tuh kerbau nya lari ya, hai kerbau, kerbau nya galak galak, galak, galak kalau sama si bapak baik. nggak terlalu bagus sebenarnya <tuh> <tuh> bagus banget sana sini aduh bapak uh, reset Nih, ini ikan yang tadi di sini lihat-lihat guys ya lihat ya sampai ada ikan terdampar sebesar ini <laughs> ya ya ya Pak lihat ini sebenarnya dimaks lagi dimakan kucing dimakan kucing loh ini sebenarnya beratnya ini hampir ada 2 kilo loh ini 2 kilo 3 kilo ada Wah, luar biasa nih kucing Makan besar kucing. Oh, makan besar. Oke okay, guys, kita balik ke sana ke tempat kita duduk tadi. Hmm? Hah. Masa, itu ya, ada, ada, itu ada. ada Berarti tatang sendiri mus Itu jangin. terdampar itu Oh terdampar betul Itu hmm. paling kecil yang besar aja Aduh bapak oh, Itu tiga kilo ada lo itu Tiga kilo Kilogram Tiga kilo benar-benar kilo ada hmm. Nah Aduh kita kemana nih Aduh lihat kita sana deh kayaknya kita lewat jalan mana nih? Ini. sih bagus. nya bagus ada orang hutan oke okay, guys ini, tempat seperti ini masih ada watangnya nih emas ada si mas eh. ini mas. Hmm. bikin apa mas? <laughs> nana apa ini mas? gerayo. Uh, bagus loh. tuh. diposisinya di dalam loh itu di dalam. Uh, ke sana air-air jadi. Uh, kita kalau mau menuju ke sini harus lewatin tempat-tempat seperti itu. ke sana ke dalam hutan-hutan sana masuk. itu berapa tadi Bu? 9 Mas. 9 ya. Itu. Sudah diterima ya. terima kasih. Heeh. Tamat video Oke guys, terima Halo. kasih buat kalian yang sudah menonton sekian dulu konten dari saya. Eh, dan jangan lupa buat kalian tonton terus video Awi Sundanesa di like di subscribe share dan bagian ke media sosial kalian.